Daftar, hai, ya. hai, meter, 3 meter. hai, hai, hai, hai, dingin satu dingin dua atas bawah itu kalau ini nah kabel audionya nih input buat dingin nah, ini kabel radiator kondisi radiator kalau udah min tiga nah, itu udah bisa keluar salju es nah ini pasti berhasil itu hanya kalau terhad radiator Belak mau kalau selama satu jam, ini bisa jadi es batu di sini. Hai, hai, hai, dulu persaudaraan dari delapan menit dua Dari yang mengerasnya, itu hai, hai, tuh hai, hai, hai, hai, kalau dia hai, selama satu jam ini jadi hai, hai, ya. ya gitu-gigit lah ini bisa temui santan enggak apa